oke halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber kita bertanya gimana ya cara setting hasil kamera Canon 1100 yang hasilnya cenderung kuning pada kulit objek terutama pas foto oke langsung saja kita jawab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 lampunya teman-teman cahaya lampunya ruangannya kalau cahaya ruangannya itu lampunya teman-teman itu kuning ya kuning kalau lampunya teman-teman biru ya biru kalau lampunya putih ya putih kemudian eh, faktor kedua adalah dari settingan kameranya settingan kamera di sini ada white balance jadi teman-teman eh, bisa setting white balance-nya kalau kuning biasanya ada di petir ini. Kalau ke sini bisa ke biru. Uh, biru. Caranya cukup mudah teman-teman tampil tampil di layar gini. Ya. Yeah. Yang cocok itu warna, warna yang mana kalian tekan key. Ya. Yeah. Akan muncul pengaturan gini. Ya. Yeah. Kalian tekan set. Ya. Yeah. Kalian geser. Nah, yang cocok itu warna yang mana? Gini. Ya. Yeah bisa ke biru bisa gini kuning gini ya yeah. Oke okay? nah begitu caranya teman-teman <tuh> kalau ketika sudah cocok ini Oke okay, kita pakai kita set tekan set kemudian faktor berikutnya bisa dari picture style picture style ini malahan uh, daun hijau bisa jadi putih bisa jadi biru itu di picture style ini nah, jadi teman-teman uh, kalau Kemungkinan berikutnya ada di picture stylenya. Oke, okay, jadi teman-teman kalau mau selamat ya pakai yang standar-standar aja picture stylenya. Terus uh, balance-nya tadi disesuaikan dengan situasi de pencahayaan ruangannya. Seperti itu. Oke, okay, semoga bisa menjawab pertanyaannya teman-teman. Uh, untuk teman-teman yang belum bertanya silakan bertanya di kolom komentar akan kami jawab. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian. Salam sahabat fotografi, videografi seluruh Indonesia. Salam saudara.